Kadang-kadang uh, kita ni kalau perempuan uh, dengan perempuan bila berteman, mungkin salah seorang daripada teman-teman uh, ni mereka ni ada klik dan ada grup. Mungkin ada ya. yang uh, belum bernikah, belum ada keluarga, belum ada banyak tanggungjawab. Bukan saya kata tidak ada tanggungjawab tapi belum ada banyak tanggungjawab. Uh, hmm. Mereka tak berapa nak memahami bahawa yang kawan yang seorang ni dah ada suami, dah ada anak-anak hmm. eh yang perlu diperuntukkan. So kita jangan cepat terasa hatilah kalau teman hmm. itu dia tak dapat me memberikan masa untuk keluar dengan kita. Mungkin imingni tak kena dan sebagainya kerana dia ada hmm. uh, tanggungjawab yang lebih penting. Saya, saya suka Adam. benda itu. Itu itu important hmm. sebab uh, saya pernah nampak uh, hmm. ataupun hmm. saya pernah jumpalah case seperti ini bila sekali alamak terjatuhkan hati pada orang lain dan so on tapi punca masalah dekat mana punca masalah dia tu daripada asalnya bila kita tak sedari dulu eh aku dah berumah tangga aku kena macam hmm. lelaki pun sama kan macam maksudnya bila sama dah berumah pun. tangga dia dia tahu okey apa limitation aku uh, siapa hmm. orang perempuan yang aku boleh bercakap dengannya kita yeah. takut nanti cerita bawa bawak-bawa sekali mendatangkan fitnah yang dekat luar